Anak-anak kencing kagak boleh gak ada bergiblat, besok kita pentingnya intip. Sama waktu pucatnya, ketemu di pengajian, Pak Guru, bohong. Nah, bohong-bohong, apa gua. Mana kencing, Pak Guru, gak ada bergiblat. Ya, guru, akal banyak tau, emang gua kencing ada bergiblat kemarin. Cuman punya gua, gua ke kiri, saya beli aja udah. iya gua, guru dilawan guru gua, punya